assalamualaikum kawan-kawan mas bos mas bro ketemu lagi dengan saya kali ini mancing lagi spotnya ada di bawah situ ya mas bro kita langsung oke mantap semangat terus mancing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 santai lagi. Lala, ikannya kecil banget kawan. Mas Bro Waduh Mungil banget ini Walah, Kita colke saja Mas Bro Oke Karena ikannya terlalu kecil Kita colke bebas, Kita kasih umpan lagi kawan Muncal sum sambran nya terasa kawan dan water sini, wuh, uh, mantap kawan, kita berdiri saja. Juz, Uncal, kawan, bismillahirrahmanirrahim. dapat kawan mantap wader da dapat lagi kawan Water, parai mallah jatuh kawan-kawan eh lanjut lagi hu dapat lagi, Mas Bro. Masa mau jatuh lagi? Wah. Sudah berkali-kali jatuh, Mas Bro. Oke. Dapat kali ini. Mantap. Lagi mas bro, water mantap. Yang di sana melung aja mas bro, dia tapa dia, nggak mancing, topo Oke, lanjut lagi. Ini cuacanya sudah mulai kelatet kelatet mas bro, Bentar lagi hujan mungkin. Kita lanjut lagi juga ada hasilnya yang besar jackpot-nya Putus Mas Bro. Kita ganti umpan. Lanjut lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hujan, Mas Bro. Waduh, habis, Mas Bro, tempatnya. Malah, waduh, jeblok Mas Bro! ih, eh, loncat lagi sama. Woi, dapat, Mas Bro! Ikan wader pada pari ini, Mas Bro! Gokil, gokil, Mas Bro! wesnya belum naik mas bro sementara water-water dulu Oke lanjut eh <tuh> kembali lagi mas bro tempat semula di sana nggak ada semoga di sini ada jackpotnya Mas Bro, alah. Dapat lagi. Enggak apa, apa Mas Bro, kecil-kecil. Kalau dapatnya 200 ikan mantap jiwa. Tuh. Oh. Wah, cilik-cilik. Oh, Lanjut. Kecil, Mas Bro. Oke, okay. lanjut lagi. Kita coba lagi, Mas Bro. Semoga dapat strike lah. Alhamdulillah, Mas Bro. Waduh, Mas Bro. jatuh, Mas Bro. Bukan rezeki. Kita coba lagi. Bro besar Mas Bro ikan wadernya. Mas bro, ah jatuh lagi, mas bro. Aduh, jatuh lagi, mas bro. Deh lanjut lagi. Uh, lagi. Jatuh lagi, mas bro. Jatuh terus. Apa -apa mas bro coba terus, oke mas Bro, berhubung cuacanya sudah sore dan gerimis kita akhiri videonya. Dan ini hasilnya kawan-kawan, tapi sayangnya satu nggak kerekot saya, dapat lumayan besar satu. Ini waktu terakhir nih. tuh Wuh, uh, uh, uh. lumayan orang -orang. Uh. wadernya nih, uh, lumayan. Eh, okay. just.